Ya, so guys, balik lagi bareng gue, Andre Mulana di game Arknight lagi ya Di video kali ini kita berada di server IN yang dimana ini Ada banner suzuran lagi ya. ya Setelah beberapa bulan yang lalu ya, gua di server Cina ya gua mengincar ini, tapi tidak dapat-dapat bosku, bosku Ya ampun, susah sekali mungkin ini karena niat terselubung gua ya Karena jadi tidak dapat ya Ya ampun, maaf lah ya ya saya kan youtuber jadi ya, harus showcase showcase ya. setiap operator itu harus di showcase ya supaya dapat subscriber <laughs> ya supaya ada yang nonton lah pokoknya ya ya namanya juga berusaha ya kan biar nampak aktif gitu kan ya mungkin gua nggak perlu lagi lah jelasin jelasin ini karena sudah gua dijelasin di uh, event eh, event pula di video sebelumnya di server cn ya ya pokoknya itulah dia ini kalau nggak dapat ayah ah, gue pun rencananya juga mau eh, ngincar pitiratnya doang ya ya dapat nggak dapat ya terserah lah pokoknya gua mau ngincar W biar bisa ngehalu kalau itu adalah suguhal ya gua bukan tertarik dengan skillnya operatornya artnya Gua enggak tertarik, tapi gua tertarik karena suaranya, cuy. Oh iya, berarti suaranya, bos. <tuk> nah, kayak gini dong. Oh. oke okay, tanpa basi-basi eh, tanpa basa-basi kita mulai saja Oh iya btw ini susuran kalau nggak salah ini mentar ini red upnya siapa ini bos kalau nggak salah waktu itu uh, siapa ini gua lupa lagi ini namanya Ayers Card. nah ini klik nih lumayan cukup bagus juga eh bukan bukan klik itu siapa itu yang sumon uh, supporter sumon juga itu sumon tapi dia sumonnya itu uh, sumon robot robot kayak si guard itu siapa namanya gua lupa dong namanya ya pokoknya itulah itu bagus itu pokoknya gua ngincar yang itu susuran oke okay, 50% seperti biasa dan ini operatornya ini uh, mirip seperti Angelina meskipun ada sedikit perbedaannya ya Angelina ini nih agak ya iya nah ini skill auranya ketika seperti seperti pitilopsis itu ya dan ini oke okay. nah frozen ini ya ya okay. ya silahkan baca sendiri lah ya oke okay, terima kasih Ya seperti biasa ini trik-trik zaman dahulu ya. Trik-trik zaman -trik dahulu Gua biasanya itu kalau main di Azure Lane itu kayak gini. <tipos> Kalian kenal Dreamy? Dreamy pun juga kayak gini cuy. <tipos> Oke, okay, biru seperti biasa. cuy Su sudah tahu itu. Oke kita ngincar eh uh, pity saja. Maksudnya garanti 2 Dua ya. Terima kasih. Gantinya jangan lupa di like ya dan subscribe juga nih. <laughs> Aduh, baru juga nih. Oke putih ya. Press F ya. Semoga bisa lah ya. Bismillah. Masak kamu lupa lagi dengan gua tu. Doktoran, makanya. Woke okay, biru. Bertaga waduh dapat taldiru. Iya iya. Oke, tagi. berapa? Ini keempat ya kan? Keempat. Semoga. Jika ini bintang kuning, eh, eh bintang kuning. <laughs> Jika ini ada pelanginya, boom. Waduh. Oke, kita tutup. Ya. oke okay, terima kasih yang sudah menonton video ini jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck tapi sebelum itu kita lihat dulu ini siapa ya semoga saja ini bintang 6 oke okay, ternyata bintang 5 air scar ya, oke okay. terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye